Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat malam kembali di halo, TV hadir untuk mengabarkan kabar Kabar kabar bahagia dan kabar terbaru dari idola kita halo, dan halo, halo,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 Baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita Ke kabar pertama kita awal dengan vitamin yang sangat luar biasa Membahagiakan lewat channel Youtube Lester Entertainment Kembali bersahabat ya, vlog Lester Entertainment selalu bikin kita bahagia Vibes Lesti, dan Bilar ini emang drakor banget bersahabat Masya Allah, mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, rumah tangganya bahagia Terhentinya mendoakan selalu yang terbaik buat Lesti dan Rizky Pilar Yuk yang belum nonton, langsung aja choose fullnya ada di Leslar Entertainment Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak support yang diberikan Untuk karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Kemudian tersabar disimak juga diunggah abang underscore L ini ada sebuah info nih persahabat ya Bahwa ulang tahun Bunda Lesti itu tanggal 5 Tepatnya besok dan pas di jam 12 nanti malam Itu ulang tahunnya Bunda Lesti Pas Bunda Ulta tanggal 5 trending pun turun ke 5 tuh Untuk single terbarunya Lesti Ayo lanjut 15 juta Biar angka 5, 5, 15 cantik tuh persahabat ya Yuk sama-sama kita support dan dukung nih spesial kado ulang tahun Bunda Lesti mudah-mudahan tembus di angka 15 juta viewers single terbarunya Bunda Lesti ke Jiora ini spesial kado ulang tahun buat idola kesayangan kita karena tinggal sedikit lagi persahabat untuk mencapai angka 15 juta viewers berikutnya disimak juga di IG-nya Bunda Lesti ternyata Duet Lesti dan Kak Asila Maisa, persahabatan yaitu dipromo oleh Kris Dayanti. Wow, ini sih luar biasa, kebanggaan banget ya, Kris Dayanti ajal promosi lagu "Duet Antara Lesti dan Kak Asila Maisa". Bangga, bahagia pastinya, mudah-mudahan terus berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaik untuk kita semuanya. Kemudian, juga bersama diperhatikan perhatikan di unggahan Toba Boys, satu jam yang lalu, memposting sebuah kabar bahwa Lesti Kejora sudah fix dijadikan Ketua Umum Toba Boy Badminton Club. Congratulations Lesti Kejora, Ketua Umum Toba Boy Badminton Club. Passion Bunda L di bulu tangkis luar biasa. Posisi Ketua Umum sangat cocok. Semoga amanah, amin. Sosok perempuan mandiri dan fairy talent Hadirnya Lesti sebagai ketua umum Rasanya akan berdampak sangat positif Bagi kemajuan Toba Boys Badminton Club Lesti punya jiwa kepemimpinan yang bagus Buat Toba Boys BC Tanggung jawab Lesti sangat cocok Jadi panutan teman-teman Selamat Tuh Wow, washalah banget ya Dan figur yang cocok digugu dan ditiru. Tuh, inilah kebanggaan yang kita dapatkan juga Masya Allah kabar baik alhamdulillah. Selamat untuk Bunda Lesti yang sudah ditunjuk langsung menjadi ketua umum Toba Boys Badminton Club ya. Semoga amanah dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Selamat Lesti Kejora Ketua Umum Toba Boys Badminton Club. Mari kita dukung program ketua umum Toba Boy Badminton Club. Gas langsung aja Bunda Lesti meerkan sebuah kalimat komentar tuh gas katanya tuh ya mudah-mudahan amanah mudah-mudahan programnya pun sangat tentunya ditunggu oleh semuanya kita selalu mendukung dan mensupport apapun yang dilakukan oleh idola kita. Kemudian para sahabat disimak juga nih, ada momen spesial foto pernikahan Lesti dan Bilar. Dan kita lihat juga para sahabat ya pasti semuanya inget saat Papa Bilar bikin postingan buat Bunda Lesti dan gak sadar nge-DM. Dan perhatikan deh jawaban dari Papa Bilar. Sebelumnya ada sebuah postingan foto Bunda Lesti. Alhamdulillah punya istri cantik, akhlak maupun parasnya Dan sebuah jawaban Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih Kata Bunda Lesti Dan jawaban Papa Bilar Sudah kewajiban saya kok Katanya tuh, Masya Allah Dan coba juga disimak di kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Itz di situ mengatakan Lagi pengen lebay habis nonton video suami kata Shea Terus inget pas pak bos bikin postingan buat bunles Gak sadar nge dan jawabannya Sudah kewajiban saya kok Simpel sih tapi deg ke hati Sudah kewajiban saya Be like? Hey ini sudah kewajiban gua sebagai suami Gua wajib menjaga dan melindungi istri Gue tahu dan akan melakukannya Semoga kita semua menjadi para wanita yang dijaga oleh orang-orang yang tepat Amin ya Allah, dan pastinya setiap orang dengan cara yang berbeda. Tuh, masya Allah banget ya spesialnya Papa Bilar untuk istri tercinta. Masya Allah, luar biasa doakan untuk rumah tangga Leslar, ya semoga langgeng, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya, bersama disimak juga info polling couple media of dears. Lesti dan Bilar kembali disalib oleh pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Weken. Perolehan voting memang beda tipis banget. Lesti dan Bilar mendapatkan perolehan 314.164 votes. Sedangkan Rangga Azob dan Haiko van der Weken mendapatkan 314.339 votes. Beda tipis banget ya. Yuk sama-sama terus semangat. Kompak dan solid mendukung Lesti dan Bilar di couple media of the 2022 Kita masih menunggu cedukan dan kabar terbaru berikutnya. Di spesial, menyambut ulang tahunnya Bunda Lesti, pastinya bakal ada banyak kejutan malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari Lestal. Tentunya. Ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.